Dan pada video kali ini kita pengen ngasih tahu puluhan aplikasi pinjol yang ternyata ilegal. Jadi apabila nanti salah satu dari yang kita sebutkan di video ini adalah aplikasi pinjol yang sedang kalian pakai. Apabila mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik. Apabila mereka telah melakukan penyebaran data kepada kalian. Maka fix gak usah dibayar lagi. Fix itu sudah pasti aplikasi pinjol ilegal. Nah apa saja aplikasi yang akan abang sebutkan pada video kali ini Kalian wajib menyimak di video ini Oke ini dia Baik ya kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini Aplikasi pinjol ilegal yang pertama adalah aplikasi bahagia Loan. Ada yang memakai aplikasi pinjol ini Dan yang kedua adalah aplikasi dana yes Dan yang ketiga adalah aplikasi idana Dan yang keempat adalah aplikasi selamat Pinjaman lanjut untuk di urutan yang kelima adalah aplikasi tunai. Pinjaman lanjut untuk di urutan yang keenam adalah pinjaman AL, dan yang ketujuh adalah aplikasi pinjaman petir. Kemarin, banyak yang bertanya-tanya tentang aplikasi ini. Ternyata, aplikasi pinjaman petir masuk ke dalam rilis pinjol ilegal. Lanjut untuk di urutan yang ke-8 adalah aplikasi Cash Cash Now. Dan di urutan yang ke-9 adalah aplikasi isi Uang. Bukan isi Cash, ya kan? Lanjut untuk di urutan ke-10 adalah aplikasi Pinjaman Indah. Apanya yang indah, ya kan? Lanjut untuk di urutan yang ke-11 adalah aplikasi Uang Cepat. Di urutan ke-12 adalah aplikasi Pinjaman Super. Kemarin banyak juga yang bertanya tentang ini. Dan di urutan ke-13 adalah aplikasi Pinjaman Duit. Di urutan ke-14 adalah aplikasi pinjaman tunai Dan di urutan ke-15 adalah aplikasi pinjaman dana Lanjut untuk di urutan yang ke-16 adalah aplikasi wadah lapak. Lapak buat minjol mungkin ya kan. Lanjut untuk di urutan ke-17 adalah aplikasi uangmu. Dan di urutan ke-18 adalah aplikasi cari dana. Cari dana ke sana dan kemari. Lanjut untuk di urutan ke-19 adalah aplikasi dana uang. Dan di urutan ke-20 adalah aplikasi kantung online. Ini juga banyak yang bertanya kemarin. Lanjut untuk di urutan ke-21 adalah Aplikasi KSP bersama satu berkah, dan di urutan ke-22 adalah aplikasi KSP Karya Jaya Utama Usaha. Namanya panjang banget, dan di urutan ke-23 adalah aplikasi Dana Online. Di urutan ke-24 adalah aplikasi Dana di sini, dan di urutan ke-25 adalah aplikasi pinjaman cepat. Baik, kita pengen lanjut untuk di urutan yang ke-26 adalah aplikasi Aman Pinjam. Dan di urutan ke-27 adalah aplikasi Pelangiku. Dan di urutan ke-28 adalah aplikasi Kredit Semut. Semut pun hari ini ikut mengkredit pinjol ternyata ya kan. Lanjut untuk di urutan ke-29 adalah aplikasi Pundi Pintar. Di urutan ke-30 adalah aplikasi Dompet Buruh. Di urutan ke-31 adalah aplikasi Dompet Mas. Dan di urutan ke 32 adalah aplikasi cash uangku Di urutan ke 33 adalah aplikasi tunaiku cepat cair Dan di urutan ke 34 adalah aplikasi uang rupiah finance Di urutan ke 35 adalah aplikasi uang market Baik lanjut untuk di urutan ke 36 adalah aplikasi Indo Money finance Dan di urutan ke 37 adalah uang fintech Kemarin, banyak juga yang bertanya tentang aplikasi uang fintech ini. Ternyata, mereka adalah aplikasi pinjol ilegal. Dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi uang fintech ini? Lanjut untuk di urutan ke-38, adalah aplikasi Cash Market, dan di urutan ke-39, adalah aplikasi Dana Bagus. Di urutan ke-40, adalah aplikasi Danamu. Lanjut untuk di urutan ke-41. Adalah aplikasi kotak koin Ternyata mereka ilegal Dan di urutan ke-42 adalah aplikasi top payment Dan di urutan ke-43 adalah aplikasi ledana Di urutan ke-44 adalah aplikasi muiprim Dan di urutan ke-45 adalah aplikasi kota masfin Lanjut, untuk di urutan ke-46 adalah aplikasi kotak dana Dan di urutan ke-47 adalah aplikasi kotak emas Dan di urutan ke-48 adalah aplikasi koin untung Lanjut untuk di urutan ke-49 adalah aplikasi pertama rupiah Dan di urutan ke-50 adalah aplikasi pinjam cepat Oke baik dari 50 aplikasi pinjol yang tadi kita sebutkan Ada nggak hari ini aplikasinya yang sedang kalian pakai? maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal Lanjut untuk di urutan ke-51 adalah aplikasi sederhana pisang dan di urutan ke-52 adalah aplikasi gogo uang dan di urutan ke-53 adalah aplikasi super pinjam di urutan ke-54 adalah aplikasi teman uang nah untuk di aplikasi teman uang ini juga kemarin banyak yang bertanya-tanya tentang aplikasi ini ternyata fix mereka adalah aplikasi pinjol ilegal lanjut untuk di urutan ke-55 adalah aplikasi reksadana lanjut untuk di urutan ke-56 di urutan ke-56 adalah aplikasi kredit mudah dan di urutan ke-57 adalah aplikasi DanaNow. di urutan ke-58 adalah aplikasi kredit baru dan di urutan ke-59 adalah aplikasi pinjaman tunai di urutan ke-60 adalah aplikasi pinjaman now ini banyak juga ya yang bertanya-tanya tentang aplikasi ini lanjut untuk di urutan ke 61 adalah aplikasi pinjaman teman ini juga banyak dan di urutan ke 62 adalah aplikasi FFX pinjaman online di urutan ke 63 adalah aplikasi pinjaman cepat smart dan di urutan ke 64 adalah aplikasi kreditku di urutan ke 65 adalah aplikasi uang mandiri Lanjut untuk di urutan ke-66 adalah aplikasi Rupiah Petir. Ini banyak banget dipertanyakan sama subscriber kita ya. Aplikasi Rupiah Petir ini ternyata masuk ke dalam merilis aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik dan mereka sudah melakukan penyebaran data pribadi kalian. Lanjut untuk di urutan ke 67 adalah aplikasi uang besar online dan di urutan ke 68 adalah aplikasi tarik dana. Di urutan ke 69 adalah aplikasi saya modalin dan di urutan ke 70 adalah aplikasi pinjaman kilat. Lanjut untuk di urutan ke-71. Sepertinya ini juga aplikasi pinjol yang banyak digunakan masyarakat kita dan akhirnya merasa tertipu setelah disebar data. Di urutan ke-71 adalah aplikasi kredit eksklusif ada yang memakai aplikasi ini, dan di urutan ke-72 adalah aplikasi dompet super. Banyak yang sudah berganti-ganti, ya. Nama-nama aplikasi pinjol ilegal ini banyak yang sudah berganti-ganti, tapi penagihannya tetap mengatasnamakan aplikasi pinjol yang lama. Jadi, apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dan kalian terus dipaksa untuk membayar, sejumlah tagihan yang tertera di aplikasi mereka maka fix gak usah dibayar lagi. Lanjut, untuk di urutan ke-73 adalah aplikasi pinjam uang, dan di urutan ke-74 adalah aplikasi dana berkah.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 dan sepertinya aplikasi Dompet Excelan ini sudah berganti nama lagi, sudah berganti baju lagi. Dan untuk kalian yang mungkin sudah punya pengalaman ketika menggunakan aplikasi Dompet Excelan ini bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video kita. Lanjut untuk di urutan ke-79 adalah aplikasi LF Dana Cair Tunai dan di urutan ke-80 adalah aplikasi Pinjaman 360, bukan 360 kredit ya. Aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini membuat nama-nama mereka itu seperti aplikasi pinjol legal OJK nah sekarang yang dirugikan itu siapa? aplikasi pinjol legal OJK nya jadi pihak AFP, OJK dan Kemkominfo serta pihak kepolisian harus benar-benar serius untuk memberantas habis semua aplikasi pinjol ilegal ini biar pinjol legal OJK nya tidak merasa dirugikan dan kepada masyarakat yang mungkin hari ini sudah mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku bisa melaporkannya kepada pihak OJK AFP dan pihak kepolisian Lanjut untuk diurutan ke-81 adalah aplikasi pinjaman 999 Dan diurutan ke-82 adalah aplikasi dana darurat Diurutan ke-83 adalah aplikasi dana pro Dan diurutan ke-84 adalah aplikasi KSP dana sumber Rezeki Dan diurutan ke-85 adalah aplikasi tas kilat Lanjut untuk diurutan ke-86 adalah aplikasi hujan manis Ada ya hujan yang berasa manis Dan di urutan ke 87 adalah aplikasi dana mapan Dan di urutan ke 88 adalah aplikasi KSP Manggis Ada yang pakai ya, aplikasi KSP Manggis Dan di urutan yang terakhir adalah aplikasi dompet radar Baik jadi itulah tadi 89 Aplikasi pinjol yang ternyata ilegal Dan mungkin hari ini salah satunya ada yang sedang kalian gunakan